Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Subscribe dulu Naya no, Weh kalau nak kelihatan animasi kita Haa serunya Kisahkan dari situ timun orang no, ya Orang di dalam agar Kala dua berdak muda tanah formal yang Tubuh bernama Tuan Petri Siti Dewi Ucaklah juga dengan tubuh Laju dengan badan, tak ada kulit Laju dengan percikakan tulis Seketik, siri, sepiji lengur Tuan Patricity Dewi Sore nasib tak baik sungguh Lamodah mengindir dan makinlah juga Saikor peranak putih-putih sulung Perjanji dengan suami pergilah juga dua minggu dua hari Tidaklah ikat berkata Tiga boleh sepuluh hari tak baliklah juga di dalam negara kuala dua sepatuh pun tak ada berita lagi Tuan Patricity Dewi Sore Fikir tak kena gambar tak sabar ini kalau tak tanyalah juga ...pengasuh orang tua Pak Dogo. Tak tahulah juga... ...serang mau pergi di mana-mana. Kena tanyalah juga orang tua Pak Dogo. Sebab kata-kata Tuan Petri C. Dewi orang tua Pak Dogo la juga. Bukan tua sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Bukan buruk sebagai buruk-buruk di luar di dalam terlambat amat lah juga... ...kepada orang tua. Tuan Petri C. Dewi, saya okey. Hari baik pergi malam ke di tempat orang tua Pak Dogo lagi... bla. Mila juga menemui Tristi lewi. istri lah juga makan jostra mu. Di dalam ikaialah juga berkata. Lah mu suami pergi cari saya ikut pernah putih-putih sulu. Dia tak tahulah juga dia. Amo sore gening gak. Mengandung nak juga. Oh okay, gen, mengandung ni gatulah gatu juga rambut soh kamu tak harap lah juga perangannya sama suami Rijatil lah ini, kamu tak agak sungguh Duk di rumah saja ada bini dan anak Tinggal rumah tangga tinggal istano. Temui ibu kurik tak ingat dok Ibu kelabu di rumah tuh Pengasuh itu apa-apa juga Pengasuh itu apa-apa apa semua mochi tuam teristi dewi? Agak apa bagai beli poh kumi semua patik arak dia buke? Janganilah tu aku berajar yang jauh jauh ke tinggi bunuh mati tanah darah kolipu apa tadi patik orang tua poh dogo apa jadi di ino pada kekaya jalan tu ino pada kesutel ino lagi kok pada ke mugi walau sadaromaro penghasil itu apa dogo eh penghasil tu aku pati mochi. Hari ini lah juga, kami nak minta lah juga benar-benar pengasuh itu padahal Sebab kami tahu dari tua ni. tua bukan sebagai tua-tua di luar, di dalam muda Reku nak cerita apa lagi itu Reku, tuan muka di sini, itu royak banget Begini pengasuh itu pada gue, Amah nak no tinggallah juga negri, amah nak tinggal juga istana Amor lah tu kelih dengayok peremin dengan cakap ulama di mana lah juga suami Amor mengajar seramu. Namodoh pergi cari pelanuk putih-putih suluh pengasar ke tuan Sebab dogo. Soba tuam terisi dewi. Sebab abang tuah aku mengajar seramu suami tuah aku pergi carilah juga saya ko pelanuk putih-putih suluh. Tetulah ada menjaga dukohan siapa cintanya brohi. Tuah aku jangan tinggal lagi sebab tuah aku mengandung tu. Tidak pengasar ke tuan A mau kelimati berbejiwa, pastiola juga pada tes suami, pastiola juga pada basmen juga anak aku ku pati pada go. Begini mo cik tuan Christie Dewi, tapi mo cik kena ingat aku pada dipati orang ketua pada go. Pati tahu sih aku sama dia tuh kugi, tinggal lagi mo cik pergi tinggal istana takutnya takut pada ketuaiku mengajus kamu pati benar. Mocik pergi kak nyanyiola ke pati kalau itu apa dogoh ya ini tidak itu kan itu apa dogoh kami tak cito tuh namu aku suka kami pergi kami nak pergi agot mana kami boleh pergi hari ini pengasoh gitu. itu wo beginiku bukila kata pati nak aja poyo pernah begini tu aku pergi lah juga dan lagi ratu poyo perangi. Patik so di situ lah suami tuanku mengajar seramu aduh. Tak tahulah juga mengguruhkan kekalauan. Tuanku kena turut kelihlah juga dengan yuk perempuan yang cakap ulama. Di dalam negerah tu punya yuk perangi. Benar tuanku. Biarlah juga kamu pergi pengasuri dua. Selamat jalan tuanku. Selamat tinggal lah juga pengasuri dua. Maka di dalam ikai berkata Maka Maharaja seram anak kepada kesirama raja baka cekawati rama rama dan titi baik baka basabe Sudah menikah kawidoh dengan lajuga tuan putri mayamohrat anak ratu puja peranggi Tapi seram lajuga pikir tak kena kamu tak siapa Berasa tak sedak rasa tak pun hati tak pergi pesan satu amanah sagu kepada pengasuh sai sama Abah saing, ku. Abah wojo, hmm, ada lek bagai ini. Abah sama, ada. Kini lah juga pengacara gua nana juga nasi kita. Bapa ku, amoi tidak niat nak nikah kawin dengan tuan menerima yang mohorah no, Ratu puyo Peranggi. Madu, amoi nikah do dengan Dios, so wojo saing sama. Tak ku nikun ngatu terimanya mahu ratu karena dia tino tu aku jatuh ya. Tak mm, ini kacau untuk beri penyakit ni. Kacau tak pedah lah ko. Kau ikhongah okey pun ramu. Anginilah ah, juga pengasuh. Amanab saya kamu, segera bo. Amanab saya tak sudah kasur Tak ku nak dumi. Tak mm, ini bapa cun ngan uli duit. Amanab saya juga kalau magi okey di dalam negara Kuala Lumpur. Tak kira lah mari mangkat jasihnya Mereka saya satu kepada orang dikelar kepada anak-anak Lajunuh Tak kira lah jika wala mari Nama ikut putih Tak kira lah mari Pak Dago Marilah juga istri amat Tuan Pterisi Dewi Waduh Kalau dia mari sini cari amat Tuan Pterisi Dewi Saya ingin saya sama Jangan goyak kata memnikah kahwin dengan Tuan petri Yang menghurang anak orang tu puyau peranggi Kalau gitu goyak pengasuh ini dengan dalik iqai berkata ada bunuh sama bunuh dak baca mah baca Haa enggak berat beraku ni Adak dia berat lah kita kuali kado ni, Aku tak pembayang keluarga lain Benda ni aku pembayang menata sama Nata ke ni mulut buru Haa nah, mo mak cik wari dia kata tu iku Nekoh ngatur akturi Maya moh kan boleh nyakit lelaki ni Aku bukan bodoh Tak lah aku dulu binga. Ini kalau dia bunuh Sauri tak apa awak nyemuk Eh bunuh jadi kalau mati Sauri utuh mak Utuh ke dia? Kalau nasi aku tiga buku mati Sauri so, boleh nama buku Eh kuduh tu. Ah, gini lah cukup diri pengasuh Ah mau peserta pada kamu ini Kalau mari mahkajan nama kau putih kau orang tua Atau laksmanak atau Tuan Menteri Si Dewi Jangan goyak kamu, katalah juga akan kamu nikah kawin dengan tuan peteri saya yang mahu anak ratu puyuh pelangi Takpe aku, tak, tak beresku Oh, peringatlah pengasuh, kamu nak masuk di dalam istana Adik saya, nah, hari ini beyo, kamu tak sedap ni Tak sedap ke ni Kamu dah rasa sepatutnya mulai, tak berlaku ha, ha saya tak berlaku Kita terakhir sekali, kita test, test, tes, testing, testing Teh laguanoi, amot aku lekat mekap aku lawalah lawan boneh jadi isti Dewi. Tapi yo jadi wo yo tanyalah. tanya lawalah tanya sebab nak tahu yo gojak pada menoni kena cekak si yeah. si lah. Belakang yeah, Siti Wallo, gurio dalat belakang Siti Wallo, gurio Siti Wallo le. Tapi hey. si apa? Siti Wallo lah tu. Nokatu Siti Wallo bes Siti Wallo. Mu no, sangat. Mu jadi mana mu? Kau untuk isti Dewi. Kau uhuh, nak mampus si Dewi Buat lolok! Bukankah okay, dia lah juga pengasuh abang si nawuk ya Nanti saya <laughs> buat aku nak nyaw Seru malu Okey tegang eh? Jawab yo. Apa uh, pengasuh abang si nawuk ya? kita oh kita tegang um, lagu mana macam tu nanti si Dewi Si Dewi lah ni pula pelak weh. Busuk banyak, bung. Apa yang berlaku, bengong. Pengasuh apa yang kau tahu, yow? Lagu mana macam si Dewi? Lagu mana Oce? Ah, mana suami kamu, macam siapa kamu, yow? Suami macam ma uh, sama. Benarlah juga pengasuh yow. Ada aku. Ada di rumah pengasuh yow. Ada Datuk Muhammad hah. Ha ah, boleh nyak ini nyak ini nyak ini. Bau macam gitu ah. Aku kenal log gitu. Weh, kata tak tahulah. Masalah boh kata Datuk Muhammad. Kata tak tahu. Tak tahu weh nak Datuk Muhammad serati. Ah gadah ya lah. Nampak jalan lah. Aku jadi tak kena nak kata gitu sekali aku nak uji. Aku tak boleh guna begitu Patutnya pula motor sedap bo. kita kena cekak ni Takut main mocik berat kita ni Kena ingat ni Bukan benda ni bukan main-main Benda ni kena mati, kena mati, kena mati Boleh bayangnya saya. Kita pakai testing belakang buat kita ni Aku ni tu dah salih Haa ah, teraku pula Abis Mak jadikan apa? Aku jadi aku lah Ya amba jadi mocik si Dewi lah Jadi tangguh dengan watak ambo. Angin yang tak Amor jadi pun Amor ni tuan terisi Dewi Aku pun nak tak ikuti Dewi Uduh lah Orang oh, wayap lah aku Orang wayap lah aku Aku? Memang jadi-memang Amor jadi memang Amor amo wala-wala tanyalah Mana suami Amor seramor sebab Amor ni si Dewi nak tahu lah juga Amor ni nganukah Dia mau nganukah Minatlah juga hari ni Ah boleh jugak hari di gelar kepada Sayang eh, sikit suruh tu Mak dah aku tu Amba pedih tengok, nak ayah abis Terik sikit tak kena Nanti saya, biarlah kita nak berlaku ke ni Kita wak lelok sebab kita nak testing Baiklah juga lagi di gelar kepada kai pengasyon hari Biar kena ok ah, lu um. kacau dulu, royak-royak anak Oh mula, -mula lah saya lagi putri Lewi, istri Dewi. Istrinya juga suruh oh teh raja Shrema. Hari ini yang mau tanya lagi juga pengajar sama. Sampai sama. Alright. Hari ini lagi juga sampai sama. mau sama. Sampai right. sama. Sampai sama. Ambo lah juga di -aba sama. alright sama. Sampai sama. Sampai sama. Sampai sama. sama. Sampai sama. sama. sama. sama. Dia main samak sama aku mana tu orang kuliah waktu tu tak ingat apa